Burung terucukan yang memiliki suara ropel panjang Sebenarnya sudah bisa dikenali sejak usia burung ini masih muda atau bakalan Meski suara ropel panjang sudah terlihat sejak burung masih bakalan Anda masih perlu melatihnya Nah berikut ini adalah cara membuat burung terucukan ropel panjang Dan gacor yang bisa Anda praktekan di rumah dengan mudah 1. Berikan Terucukan Pisang Kepok Agar burung terucukan yang Anda pelihara bisa ropel panjang, Anda jangan lupa untuk selalu memberikan pakan utamanya, yaitu pisang kepok. Perlu Anda ketahui, jika di habitat aslinya, terucukan suka sekali memakan buah-buahan. Maka dari itu, dalam kesembarian Anda bisa memberikan pisang kepok yang matang meskipun sudah mau makan pur pemberian buah-buahan ini sangat penting untuk kondisi kesehatan burung terucukan 2. lakukan pengembunan terucukan cara membuat terucukan ropel panjang selanjutnya yaitu dengan cara melakukan terapi pengembunan anda bisa mengembun embunkan burung terucukan pada saat waktu subuh pengembunan bisa anda lakukan kira-kira pukul 4 sampai dengan lima pagi biasanya terapi pengembunan ini bisa menjadikan suara burung terucukan cepat ngeropel hal ini disebabkan karena burung terucukan di habitat aslinya memang suka dengan embun pagi 3 rajin mandikan terucukan agar burung terucukan bisa ngeropel dengan durasi yang panjang maka cara yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu dengan rajin memandikannya Anda bisa memandikannya setiap pagi hari Gunakanlah wadah atau cebuk mandi khusus ketika Anda akan memandikannya Atau bisa juga Anda memandikannya dengan cara menyemprotkan bagian tubuhnya hingga basah huyuh 4. Rutin melakukan penjemuran Sesudah Anda selesai memandikan burung terucukan, maka jangan lupa melakukan perawatan selanjutnya dengan melakukan penjemuran di bawah sinar matahari Jangan sembarangan menjemur burung terucukan, karena tidak semua waktu baik untuk melakukan proses penjemuran ini Untuk penjemuran yang baik, untuk burung terucukan bisa Anda lakukan mulai jam 6 sampai jam 8 pagi ketika proses penjemuran tersebut sudah selesai selanjutnya anda bisa mengangin-anginkan terucukan dengan demikian burung terucukan peliharaan anda bisa mengeluarkan suara ropel durasi panjang 5. berikan makanan tambahan untuk burung terucukan jangan lupa dalam perawatannya sehari-hari anda harus bisa rutin memberikan pakan tambahan atau extra fooding Walaupun burung terucukan termasuk salah satu jenis burung yang termasuk pemakan buah-buahan, jangan lupa juga untuk memberikan serangga untuk dijadikan sebagai pakan tambahan. Berbagai cara membuat terucukan ropel panjang tersebut bisa Anda terapkan dalam perawatan harian burung peliharaan Anda di rumah. Dengan perawatan yang baik dan nutrisi yang cukup, maka trucukan peliharaan Anda bisa menghasilkan kicauan yang berkualitas dan pastinya bisa ropel panjang.